tidak punya tiket kita langsung aja ke bawah ya untuk mengurangi penumpukannya bisa langsung ke bawah halo sahabatku semuanya selamat datang di Rita Cosplay Festival 2022 di Bandung maaf friend. makasih banyak yang udah sempat mampir dan jangan skip videonya. tentu saja jangan sampai kalian lupa juga untuk like dan subscribe nya channel gua ya bro. Nah di kesempatan kali ini gue kebeneran lagi jalan-jalan ke Bandung sekalian ketemu temen-temen dan sahabat streamer gua yang selalu mangkal di setiap main game bareng-bareng Kali ini teman kita yang sering mainin cosplay lagi adain acara Jadi kebeneran ada waktu gua sempetin mampir Semoga acaranya bener-bener bagus ya dan memang cukup ramai juga hari ini Dan kalian jangan skip videonya Semoga kalian menikmati nanti gua akan bagikan share apa aja event yang ada di dalam acara ini bro oke okay, thank you so much semoga kalian menikmati enjoy Ini karakter apa kakak? Ini uh, mouse. Oke. Okay. Ini karakternya siapa? Oke. Oke, terima Kalau yang ini? Liona. Oke, okay, Liona. <gir> Bangunjungnya ternyata sangat banyak banget ya bro ya Ditambah juga para post player yang cukup Luka. antusias dan terbilang cukup menarik ya bro Cuman sayang untuk panggungnya cukup jauh juga jadi gua agak terkain-kain lah bro ini <tuk> terjadi begitu mereka waktu tidak disetelkan kekuatan. <tuk> ini, kekuatan kekuatan No. berhenti mengikuti itu. Nah, itu sangat berbahaya. Yang sangat buruk. Kita harus mencari jalan lain, Thank you. ini <tuk> kita <tangan> <tuk tangan> masih juga jangan kemana mana Sepertinya peserta konsum akan langsung kita kasih nilai ya. Iya. Silakan kembali dulu ke habitatnya, tenda. ke bawah, dulu ke belakang silakan. Yang penting kalian aman ya. Tidak terluka sudah Kalau lama ya. aman di sini. Oh, Saya agak aman juga di sini nih. ngomong dong foto nih, udah pose kayak gini gitu nih jadi udah banyak banget ya Ini <laughs> udah pose nih, masa gak ada yang moto iya, ratu sini, foto masa gak ada yang motor nih dari tadi, kasihan banget, gak ada yang motor. eh, hai, kemana aja, rambutnya keren the band the Ya, okay, oh, <laughs> iya, yeah, gimana ada yang mau disampaikan tidak oh. oke, okay, jadi sistemnya akan dipilih salah satu nah, iya nih ibu Rita ya iya jadi kita oke beliau akan langsung menyerahkan ya silahkan ibu aku susah sekali ya menentukan yang berdayaan untuk ya karena sama-sama dua-duanya baik sama, -sama dua -dua nah, untuk yang apa namanya tadi istri istri itu dia sudah perform uh, banyak jadi ibu sudah bisa lihat banyak cuma untuk dia ibu perlu lihat dia, dia performanya jadi selanjutnya melihat dia, dia performa lebih banyak lagi jadi ibu lebih giat oke selesai ada untuk pilihan nih selanjutnya ya di kelas ini siap siap standby takutnya kalian siap cewek di ini nggak doang mana mana Oke, okay, <laughs> okay, ini adalah salah satu pilihan dari Julian, Raymond, okay. yang merasa memakai baju Mikey? Baju Mikey. Mikey. Gak Yeah mm -hmm. Tasi. mau dibuka atau mau nah, itu biar gagah? Tutup aja ya, biar gagah ya Aku Dan mau, kaya kaya mau aku. kepalanya ya jatuh, lah. Nah, Aku mau kepalanya Hah? Kamu tuh muat Mungat, hati <sungsi> <Diatu perceta. sukuh> <tomak> Mau satu-satu? Uh, iya, dua Satu-satu, belum ya? Oke, siap, silakan. di sini um, mau kasih dua, ya. Jadi... Oh, yang satu dapatnya? dari Yang satu dari bisa ya. Aku juga bisa <laughs> <laughs> aku Untuk orangnya, minta yang jadi keli Dua lagi yang jadi ever gun. Oh, Siapa pun yang menang? Oh, jadi nanti dipilih, dipilih dulu, Pak. Yang ada akan di luar. Dipilih dulu. Karena ya, ya nah, menurut saya yang ini kurang aja, Pak. Kurang diajak main. Tahu enggak? diajak tanda saya paling sebenarnya ya ini terberat banget kenapa kalian gak ikut cosplay competition yang individu aja sekalian karena kan yang tadi saya lihat good itu kostumnya bagus gitu Dan ini juga kali juga bagus gitu jadi saya bingung mau pilih yang mana gitu. nah jadi untuk di cerita cosplay festival 2022 ini kajeng ngasih silver kajeng choice itu jatuh ke Sekarang masih ada dua lagi Masih ada dua lagi Apapun yang dapat jangan berat Iya iya iya iya Apapun ya. yang dapat jangan berat <laughs> Oke okay, oke okay, oke okay. Coba berikan gerakan terbaiknya dari Kling atau Violet Dari MC ya? dari... Ya dari MC ya? Dari baik kan? Udah baik kan? ini Jadi dulu Oke kita <laughs> Oke okay, ini persilahkan satu-satu boleh di Indonesia Wow. Guthoskate wow. yang ini tidak keluar di Indonesia ini Toga yang ini tidak keluar di Indonesia jadi nanti siapapun yang terpilih dari sini tolong ikut sama Kaze buat review figurnya mau nggak? oke okay, siapapun ya aku mau jadi Ayo okay. masuk ke channelnya KZ Wow, oke okay, Kaze bakalan milih ke Ayo, ayo, siapa. Iya. yang aja bisa disampaikan kenapa ini ya tazeh mewakili ibu Rita karena kalau dilihat dari segi di dermos ini kontum yang paling ngeribut oke okay? sayang ya kenapa kontum sebagus ini enggak turun di inti biru oke okay? nah mungkin praktik nah, itu Sony enggak tahu gimana. Belum ada waktu. Oh, Malu. Saya Lagi pemanasan dulu. Next pasti akan turun individu ya, Kak Sama ah, saya mau tanya. Main apa ya? Ini buat teman-teman, pet GEO. Oh iya, oh, benar GEO. Okay. Oh perlu okay. KW juga ya? Oh juga Dari Ya, GEO kalau nggak salah tuh tamamu ya. Tamamu. Dari pet grand order. Uh. Ibu mau langsung diberikan Terima kasih sudah datang Oke silahkan foto dulu bersama Ibu Risa Silahkan <cadangan> kamu Yang mana kamu hmm, Menurut kamu Bagus ya Banyak yang <tap> dulu ya aduh enak banget eh, soalnya semuanya nah langsung lagi <tuk> <tuk> <tuk> <Insya. tuk> ya. nah, cowok ini cowok <tuk> <tuk> ini, ini ini kasih eh yang besar Sini. Minta, teman, tolong, nih. Ini saya dia keren oh. Kamu disusulain nih, karena hadiahnya cuma satu, kamu mau ngasih sepenuhnya apa buat mereka? Kalau aku masih, para kreanya, apa ya? Silahkan kalau berdasarkan tepuk tangan terbanyak Oh iya, tepuk tangan terbanyak, ya. oke okay. tepuk tangan terbanyak, oke Sebuah ya Jadi semuanya diharapkan mempunyai pilihan ya Mempunyai pilihan masing-masing ya Ya, oke okay. Tepuk tangan bisa oh, lagi apa? Jadi Madoka. Boleh? ke depan Boleh Ini ya Tuh, ya telah... Tiga orang Mantap, silakan. Yang tengah nih, nama dan cosplay apa nih coba? nya lihat aku penasaran Setelah itu, silakan asik. Silakan ke depan A. Aida. A siapa nih? Bukannya di kota. <kontrol. tuk tangan> Sebelum kau kasih tahu nama gua, kalau nggak pada tepuk tangan, aku mulai rambling ya. Tahu? Tepuk tangan ya. <tuk> aku <tuk> mulai rambling nih. Nama, nama siapa kak? Nama? Nama aku Tri. Asal dari? Sulawesi Selatan. Wow, jauh banget. Bukan harupu. Sulawesi Selatan. Oke. Okay. Okay. Siap ya? Siap ya? Katerin 3, 2, 1 Ayo, bingung kamu, bingung semuanya terputarang sekali lagi ya sekali lagi weh Maroko Oke, dua Mari coba ke depan Kameramen mau kita juga gak? tahu dia ini huh? Ini tahu juga ini Logamah Oke Coba ya. Ayo Gampreng okay, okay. Gampreng so. okay, okay. hey, hey. Johan dulu Kalah aja deh Johan Tidak lu Itu bodoh suara katanya Iya, Oke, oke, oke Saya akan berbicara adil Johan dulu hey. <laughs> <laughs> Yang namanya Johan kan? Oh, Johan Soalnya gue mau ngomong Oke, okay. siap